Ini bocil ngapain lagi Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK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 Oke okay, sudah cukup lama banget ya kita nggak membuat konten ngakak plus cuy ya dikarenakan memang saya sudah jarang banget untuk membuat video cuy mungkin di bulan depan barulah saya agak aktif buat video cuy untuk bulan ini mungkin nggak terlalu aktif dulu cuy ya dikarenakan ya masih ada teguran saya yang sangat mengkhawatirkan gitu ya oke okay cuy uh, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang ngetek nama saya di apa namanya di TikTok dan alhamdulillah ya tiba-tiba aja banyak juga teman-teman dari Malaysia yang follow saya di TikTok cuy. Sekarang sudah menghampiri 5, 50k gitu ya. Tiba-tiba gitu ya yang awalnya 12k menjadi 50k. Alhamdulillah banget ya berkat video-video saya yang kemarin gitu ya saya reaksi ahakspedia uh, Dan untuk sementara saya nggak lanjutkan yang 4 ke 3 dulu cuy ya karena saya... Kalau saya mereaksi Axe video itu, nggak tau kenapa gitu ya. Ngakak aja gitu, ngakaknya lebih apa ya, lebih tersiksa gitu ya. Makanya saya membuat uh, konten ngakak plus dulu, supaya kita agak ngakaknya itu nggak terlalu barbar gitu, nggak terlalu ekstrim gitu ya. Oke, di sini sudah banyak banget ya video dari teman-teman yang belum saya reaction. Ya, sudah banyak banget di sini yang ngetek nama saya, cuman nggak bisa saya. Uh, react semua cuy ya Saya akan melihat di sini Yang mana yang cocok untuk kita Publikasikan di channel NdTK cuy ya Oke okay, dan tanpa banyak cakap lagi cuy ya Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like Di share ke sosial media yang kalian punya Kalau nggak suka dislike aja cuy Dan jum kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap langsung aja Ke video yang pertama ya Oh amat deket tuh apa itu? <laughs> Aduh, kalau ini nggak wajib untuk tero, ditertawakan gitu, cuy ya, itu sakit, cuy. Itu ulang <laughs> ya, nggak wajib ditertawakan, oh, lah, cuy ya. kasihan Si nggak dia nggak lihat ada sesuatu di belakang, cuy. Ya, oke, okay, next. Siapa Wah, ini salah. sound yang lagi Kuta lagi viral. Ini, cuy, tahu. entah, entah siapa apa yang salah. <laughs> oh, ternyata dangkal, ya. Saya pikir ini juga tadi dalam, cuy, karena... Lehernya entah siapa yang salah, tahu. Entah siapa yang salah. <laughs> dangkal banget ternyata ya. Saya nggak tahu ya, ini settingan atau memang sudah dikonsep, tapi ini lucu aja ya bu buat saya gitu ya. <laughs> Oke, okay, next. Okay, beli nasi oh, dia duduk. Oh, ini. Racola wak Mega ini cuy. Ini ada judulnya sini cuy. ya, Betul-betul tak terfikir mat lawa ini. Oh kumpulan dari ini ya. Zero 2013 ya. Okay. Ini nasi lemak. Nasi lemak dia. Ini lalat. Lalat tu Macam mana nak indahkan lalat ni dari kena nasi lemak. Tutup pakai tudung saji tu tu. Jaga lama. Uh, letak lilin. Salah tu pakai pemadam kita padam ya lalat as oke okay. gua nggak kefikiran juga di situ ya coba kita ulang ya pertanyaannya gimana ya oke okay, contohnya beli nasi lemak contohnya beli nasi lemak, oh, dia. Beli nasi lemak. ini nasi lemak, nasi lemak dia. Hmm? ini lalat lalat itu macam mana nak indahkan lalat ini dari nasi lemak Tutup, pakai tudung saji loh tuh. Jaga lama, letak lilin salah. Datu pakai pemadam, kita padam ya, Betul, wah, ini konsepnya keren sih ya. memang zero itu cuma dua version. Ini atau gimana sih? Tapi lawakan di sini tuh, geger banget sih ya. Saya enggak, kepikiran gitu ya, ternyata. Bisa dipadam gitu ya Astaga Oke okay, next nggak ini konsepnya gimana sih Saya gak paham gitu ya jadi judulnya sedih gitu ya Dia nyanyiin lagu apa ya? Saya.. Enggak.. Iya.. <laughs> Panjang lagi sih. Enggak, enggak, enggak. Yang buat saya ini, yang mungkin di sini temanya dia bersedih, gitu ya. Dia bersedih karena dia nggak paham gitu ya lagu yang dinyanyikan apa dan. Aduh, kalau kita panjang membahas ini. Kesannya menghina, cuy. Ya, jadi kita next aja, ya. Oke, video selanjutnya. Coba ini yuk, apa? Cobain, kita ulang. Coba ini yuk, enak <laughs> gimana sih? dia ceritanya dia nge-review ya nge-review minuman kata apa, Oh ini tulisannya marimas gitu ya marimas. Tapi dia bilang enak tapi mau muntah gitu ya. Coba ini yuk. Hmm enak. Coba. <laughs> Gimana ceritanya Ini kayaknya produk gagal ini aja ya. <lic -anka> Hancur endorse. Oke, okay, next. Amsya, siapa nak laki nih. Nak. Si desa. Aku udah makan banyak tuh. Manis. Tak apa, abis video dari ini. Malaysia. si desa tanak. Gaget gue. Gaget gue. Oh, ini video dari ini Oh Oh, Amsyaarle ya. Yang parodi itu cuy. Saya baru perasaan gitu ya kita <gitu gue kaget Mencetana gitu ya ini nah. tanah awalnya ya sudah sah banyak tuh maning sih apa dia kemudian sudah tanah konsep lawaknya juga keren ya maksudnya videonya awalnya nggak mau tiba-tiba wah saya kaget masalahnya saya kaget gitu ya <tuh> oke okay, next Apa ini bola basket nyangkut? Kalau ini mungkin saya gak tahu sedikit, cuy. Mungkin sendalnya atau sepatu yang dilempar nyangkut juga, ini cuy. Karena banyak video-video seperti itu, cuy. Bukan nyangkut lagi, cuy. Lewat gak <laughs> <laughs> lewat, <laughs> gak lew nyangkut, tapi lewat kopi. <laughs> kok bisa kita lagi malah dekat banget itu itu dekat deh ya nah ada-ada aja gitu ya oke next satu dua tiga lagi Eh, eh, hey, Mat. Mau tak Dan Terus. Gimana sih Sampai dia Satu Men salah artikan Dua satu, Tiga dua, lari tiga Oh disitu cuy Satu Dua Tiga Lari Gitu ya Ya jadi yang satu dua tiga itu langsung lari Dia tinggal karena dia nomor empat gitu ya <lars> <lars> Terlalu fokus Satu medani. Dua Tiga lari eh hey, mat, mat abur, Ruben. Lagi, Terus. terlalu fokus dia cuy, ya sampai dia dengar 1,2,3 gitu ya. astaga, <coughs> Aduh, jangan sampai mah gue kambuh lagi cuy Aduh Gini gara-gara aksi -gara kemarin ya, gue hari sampai sakit banget puyret gue cie. <laughs> Oke okay, next. Lagu ini spesial buat Roy. Nah nah nah ini dia cuy, ini banyak banget yang request uh, video ini dengan saya yang nggak tau berapa berapa puluh yang request ini cuy Ada apa dengan <laughs> Nih, nih ada nggak yang di Malaysia namanya Roy ini nih? Okay. nih. <laughs> gue, udah, gue feeling nanti masuk lagunya ini pasti. <laughs> Dari raut wajahnya tuh meyakinkan banget padahal ya. satu kali video seperti ini gitu ya. tapi ini persi yang berbeda gitu ya <tabih> kita coba... pas mau masuk lagu ya Saya mereaksi video seperti ini supaya saya nggak terlalu ngakak. Kenapa ngakak banget juga ini? <tosok> saya nggak mau lanjut lagi ji. Ini ini ini kita selesai <tosok> sampai di sini dulu ya untuk video ini. Padahal masih ada gitu dadasinya ji. <tosok> Oke okay. next. Tunggu Ini monyet peliharaan atau Dia pusing itu dia mau buka Tapi dia pusing DP kang Pak kayak udah ganjel pakai kaki nih. Ini pakai kaki tuh <laughs> <laughs> <laughs> Oh ini kayak apa namanya, monyet perliharaan cuy. Karena ada yang rekam ini kan dekat ini. Oke okay, next, tiga dua satu. Ultraman-nya sudah terlalu banyak tidur ini, cuy ya. Sudah. Banyak... <laughs> Aduh, kenapa? <laughs> kenapa? <laughs> ini ultraman sudah banyak tidur, cuy. Jadi begini gitu ya. <laughs> <laughs> <laughs> Lucu banget de lucu-lucu super lucu ini bentuknya comel gitu ya Oke okay, next video selanjutnya entah siapa yang salah apa judulnya ini murid detik-detik murid yang di-score Wah Kuta tahu entah siapa yang salah <laughs> Saya juga tertipu. Cuy. Saya pikir tadi itu kaca gitu ya. Oh, itu pintu bukan jendela gitu ya. Saya pikir tadi jendela, cuy. Coba kita ulang ya. Entah siapa Nih. yang salah? Ku tak tahu. Saya pikir tadi itu jendela Entah gitu ya. Siapa yang salah? Gatau ini video settingan enggak atau gimana? Kok bisa gitu ya? Cegunya enggak tahu gitu ya. Intinya saya enggak tahu bilang itu settingan atau gimana tapi menurut saya itu konsep yang sangat menghibur gitu ya, lucu gitu ya. Oke, okay, next. <tuh> Cuman cover lagu, cuy. Mana ini dia, dia nyanyi lebih apa sangat menghayati gitu ya jadi seperti <laughs> sumpah sakit banget perutku <laughs> oke, okay, next, next aja ya hmm. <laughs> apa ini? Ini bocil ngapain lagi? <laughs> ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini, kepada penguasa langit. Hahaha, <laughs> <laughs> <laughs> kau orang udah tau ending ini gimana Bum. nih? Kalau <laughs> ya Allah siapa? <laughs> tahu ini entah apa yang salah gitu ya Ini yang salah Pembelikah atau Kursinya gitu ya Kursinya terlalu tinggi atau bocilnya gitu ya Ini sakit ini cu, jatuh ini Ya Allah aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini Kepada penguasa langit dan bumi pas banget editing ya editingnya aja yang ngedit di gengsi ya siapa? Aku cross keras tadi atau... kucing sih? iya yeah. <laughs> <laughs> ini edit ini cuy gitu, monyet sih ya dia, monyet ya, kirain kucing. <laughs> Oke, okay. video terakhir Ji. Wih, kata mamanya di sini angker tau? Jangan ya nih. Oh aduh. Allah, gue stakut, orang boleh sini aja kemarin. Tidak apa-apa kok. Yuk. Hah? Apa Ji? apaan? nggak usah lari nggak usah lari, jangan lari jangan lari. Apaan? Jod. Lah. lah lari. Lah. Lari. Shit. Shit. Shit. Astaga. Aduh, kok kaget asli? Kagetnya lain-lain gitu, cuy. Nah, ini yang saya nggak suka. Kalau reaksi yang horor-horor, cuy, nggak lama gua jantungan gitu, Oke, cuy, itulah tadi uh, beberapa video ngakak plus yang uh, Korang Ya, tag nama saya di TikTok, cuy. Ya, jadi buat korang, kalau memang ingin uh, ngetag nama saya di TikTok, korang bisa follow TikTok saya ya Dan ya tolonglah jangan bagi video-video yang bikin apa namanya <laughs> Bikin kaget seperti tadi cuy ya Yang buat kita terperanjak gitu Gue jantungan masalahnya cuy ya Gue gampang banget apa namanya itu kaget gitu ya Aduh tadi kagetnya lain-lain loh tapi sebelumnya saya berterima kasih banget ya Buat korang yang selalu memberikan saya video-video seperti ini ya. Saya harap banget video saya ini bisa menghibur korang ya Ya walaupun durasinya ini pendek saja cuy ya Karena memang saya niat buat video ini tuh untuk uh, Mengisi gitu ya Mengisi kekosongan untuk minggu ini cuy Karena jujur aja saya nggak terlalu sering untuk bulan ini tuh membuat video uh, ngakak plus karena gak tahu tiba-tiba aja ulu hati saya kemarin sakit waktu mereaksi uh, AXpedia cuy ya. Jadi saya beri waktu uh, satu minggu lah cuy ya untuk uh, membuat part selanjutnya dari akspedia cuy. Uh, Kalau ulu hati saya sudah agak baikan barulah saya membuat yang part ketiga cuy jadi korang bisa... Tunggu saja gitu ya. Tunggu saja. Jadi saya akan selang-selingi. Dengan mereaksi yang. Video ngakak plus seperti ini. Dengan uh, video ustad. Kalau ada lagi ya. Kalau uh, korang bisa bagi juga. Link-link dari. Video ustad. Camsul debat kau. Pokoknya ustad yang kelakar gitu ya. Oke mungkin itu aja cuy. Saya harap video ini bisa menghibur korang. Dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye. Jangan